Halo guys, selamat semuanya kembali lagi di channel sebenarnya sekalu dan di video kali ini seperti biasa, di sini saya akan memberikan berbagai berita yang terbaru lagi guys ya. Oke okay, kita lanjutkan aja, sumar satu-satu berikutnya. Satu, Oke okay, lanjut ke presentation yang kedua. <kir>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 Oke, lanjut ke versi yang kelima. Oke, okay, lanjut ke versi yang keenam ya. Oke lanjut ke persida yang ke-7. <SILENGALAN> Oke lanjut ke persida yang ke-8 ya. <SILENGALAN> Oke lanjut ke versi yang ke 9 Oke okay, lanjut ke versi yang ke yang ke 10 Oke lanjut ke presiden yang ke-5 eh ke-11. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-12.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 Oke lanjut ke persediaan ke 15 Tapi tiba-tiba bocil ini kagum pada bapak hitam yang hebat bermain bola basket Oke lanjut ke persediaan ke 16 Wiming Oke lanjut ke versi yang ke tujuh <SILENCIO> Oke lanjut ke versi yang ke delapan belas ya <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke versi ke 19 Oke okay, lanjut ke versi yang terakhir ke 20 ya